Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Luciani Saya dari kelas 11 IPS 1 Di sini saya diberi tugas oleh Ronaldo Mengenai perpajakan Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak Fungsi pajak, jenis pajak, dan manfaat pajak Yang pertama yaitu pengertian pajak Pajak merupakan pemungutan wajib Pemungutan yang biasanya berupa uang Yang harus dibayar oleh penduduk Sebagai pemungutan wajib Kepada negara atau pemerintah Yang kedua yaitu ada fungsi pajak Fungsi pajak yaitu ada empat, yaitu fungsi anggaran, fungsi alokasi, fungsi distribusi atau pemerataan, dan fungsi pengatur atau regulasi. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini berfungsi untuk penerimaan kas negara. Yang kedua yaitu fungsi alokasi. Pajak ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk membiayai barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu fungsi distribusi atau pemerataan. Pajak ini berfungsi untuk pembangunan ekonomi Yang keempat yaitu fungsi pengatur atau regulasi Pajak ini berfungsi untuk pelindung produksi dalam negeri Yang ketiga yaitu jenis pajak Jenis pajak yaitu ada empat e, Pajak berdasarkan sistem pemungutan Yang kedua pajak berdasarkan instansi pemungutan Dan yang ketiga pajak berdasarkan sifatnya Yang keempat yaitu manfaat pajak Manfaat pajak ada empat, yaitu untuk membiayai pengeluaran negara, uh, seperti proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, yaitu pajak untuk membiayai pengeluaran umum, seperti pembangunan fasilitas umum. Dan yang ketiga, yaitu untuk membiayai pengeluaran produktif, seperti penyaluran bantuan kepada petani atau kepada pelayan. Yang keempat, yaitu untuk membiayai pengeluaran tidak produktif, seperti uh, seperti seperti penyaluran bantuan ke untuk membiayai untuk membiayai senjata perang. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.